Solid Kids Secil, serial belajar si kecil Secil angka Yuk kita belajar mengenal dan menulis angka bersama Secil Kamu bisa memilih menu belajar atau menu bermain Belajar angka satuan Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Yuk kita belajar angka belasan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas 14, 15, 16, 17, 18, 19 Belajar angka 20 sampai 29 20 21 22 23 24 25 26 27, 28, 29 Kamu bisa memilih menu belajar atau menu bermain